Memang kita tidak bisa tahu masa depan supaya kita takut akan Tuhan. Tapi ayat 11b juga menjelaskan pada kita bahwa life itu hidup itu perjalanan dan petualangan dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan yang kekal dengan Tuhan, kita pun ingin mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Sehingga segala sesuatu itu hanyalah tambahan. Jangan tak taruh kenikmatanmu tertinggi pada tambah-tambahannya. Tapi letakkanlah kenikmatan jiwamu pada hal-hal yang bukan Tuhan tambahkan, tapi hal-hal yang utama, yaitu kerajaan Allah. Saya punya satu makna di hidup saya, yaitu mendirikan seribu gereja lokal yang kuat, dan sama dengan satu juta murid Kristus. Saya hidup untuk itu, saya mati nanti dengan itu. Semoga lebih lekas selesai. Bagi saya, bukan hanya menjalin hubungan dengan Tuhan, tapi saya mengadopsi visi sorgawi. Saya mencari dahulu kerajaan sorga.